dua lagi yang kecil sama yang besar. Wow. Halo teman-teman. Kembali lagi dengan kakak yang paling ganteng sendiri teman-teman. Wah. Kali ini kakak lagi ada di kebun lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Apa ini? Waduh, ternyata ini keranjang ajaib teman-teman. Ini keranjang warna biru, lihat. Silapan. Wah, tidak ada apa-apanya teman-teman. Wah, sekarang ayo kita Cari mainan teman-teman. Wah, kita cari kemana ya, teman-teman? Wih, kita cari sebelah sini, teman-teman. Barangkali ada mainan. Wah, lihat, ada yang oleng di sini, teman-teman. Wih, lihat, ternyata di sini ada lani tingkat, teman-teman. Wih, keren sekali ya! Kita menemukan lani tingkat. Wow, keren. Terus, ayo kita cari lagi, teman-teman. Wah! kita cari kemana ya teman-teman? Wow. wih, lihat, ternyata di bawah sini juga ada Gani lagi teman-teman. Gani tingkat, wah, keren. Kita menemukan Tayo and Friend di sini. Wih, keren ya teman-teman. Sekarang, ayo kita langsung cari mainan teman-teman. Wah, kita cari kemana ya teman-teman? Wah, wow. wah. Wow teman-teman, ada mainan yang lagi membentuk lingkaran teman-teman. Wah, ini mereka lagi pada apa ya teman-teman? Wih, lihat, keren sekali. Wih. Kita deketin teman-teman. Wah, lihat, keren sekali ini teman-teman. Wah, lihat, ini membentuk lingkaran. Yang di tengah ada apa nih teman? Kita satu persatu teman, teman let's go. Wah, ternyata ini ada apa ada teman-teman? Ada mobil balap. Wow, kita menemukan mobil balap di sini. Wish, keren sekali ya. Kita masukin ke keranjang terus kita review satu persatu teman-teman. Wah, ini ada. Wow, ada bus teman-teman. Wah, bus ada dua. Lihat. Bustayo besar sama kecil Wih, Keren ya teman-teman Kita menemukan dua sekaligus Banyak mainan juga di sini. Wah lihat ini ada Lani juga Lani -nya juga double ada dua teman-teman Wah Lani kecil sama Lani besar Wow keren sekali Terus ini ada wow, Ini ada Gani teman-teman Gani -nya ada dua lagi yang kecil sama yang besar Wow Keren ya teman-teman Terus disitu ada Wih sini ada si Rogi teman-teman Wow kita menemukan Rogi Ada dua juga teman-teman Wow Lihat Wih, Keren ya teman-teman Terus Dah review yang ini teman-teman warna merah. Wah, ternyata di sini ada forklift. Wih, keren sekali. Ada forklift. Terus ini ada wah, ada ekskavator atau juga beko atau juga bulldozer. Eh, bukannya juga bulldozer. Ini namanya silinder teman-teman. waduh jatuh lagi. Ini namanya bulldozer eh bulldozer silinder Wow Keren ya teman-teman Terus ini ada wah ini baru bulldozer teman-teman Wow atau loader Wah keren sekali ya Banyak sekali mana sini. Terus ini ada wah ada loader teman-teman Terus ini ada apa ini Wah ini truk molen Atau truk mixer Ini ada truk bor teman-teman Traktor bor Terus di sini ada loader dong, lihat. Wow. Keren ya, teman-teman. Banyak mainan konstruksi di sini, lihat. Ini ada silinder lagi, teman-teman. Ini silinder warna kuning. Wow. Terus ini ada wah, apa ini, teman-teman? Ini mainan yang ada di ladang kayaknya. Eh, mainan alat-alat yang ada di ladang buat bajak sawah. Terus ini ada, wih, ada pembersih salju yang ada di jalan-jalan teman-teman. Wow. Terus yang terakhir ada, lihat kita menemukan apa ini? Wih, aduh kakak lupa. Ini ternyata ada, wah truk pasir teman-teman. Ya, bener truk pasir kakak hampir lupa menyebut ya. Wah, mainannya juga udah penuh sekali teman-teman. Lihat, wih. Ya, udah segitu dulu aja video kita kali ini, ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah!